Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini di hari spesial kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun Bang akan selalu menyuguhkan, para ya, palsia, kabar bahagia dan info-info terbaru dari Lesti dan Bilar Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar, dan pastinya ini kabar bahagia sekali ya untuk warga Konoha, karena tujuh hari lagi, Bunda Lesti dan Papa Bilar akan tampil bareng di malam puncak HUT SCTV yang ke-32 ini spesial. Untuk kita semuanya sebagai pecinta Leslar, karena bakal ada penampilan Lesti dan Billar satu paket di atas panggung SCTV yang akan memberikan penampilan terbaiknya, penampilan yang sangat luar biasa, spektakuler, di atas panggung bersahabat ya 7 hari lagi. Jangan sampai lupa untuk menyaksikan Lesti dan Rizky Bilar, tang hilap ya untuk warga Konoha semuanya. Tujuh hari lagi, idola kesayangan kita akan memberikan kejutan spesial bahagia untuk kita semuanya. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di sini ada unggahan spesial cidukan semalam. Bunda Lesti memeluk Papa Bilar dengan erat banget Masya Allah cidukan begini yang membuat kita semakin bahagia bro sahabat. Lesti meluk Bilar, cute banget Aduh, luar biasa banget idol kesayangan Mudah-mudahan langgang rumah tangganya Bahagia terus dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Momen ini pun diunggah kembali ya oleh akun Leslar si komik, tentu ada kalimat caption juga yang dituliskan Hei kalian, kurang asem banget, katanya itu Masya Allah melihat kegiatan ini membuat kita semuanya baper bersahabat ya Di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Kantiya mengatakan, biasanya kalau dedek lagi manja, malu begitu, lagi malu-malu diledekin. Katanya itu, aduh bikin ngakak banget yang luar biasa. Idola kesayangan kita mampu membuat kita semakin bangga dan pastinya selalu bikin baper untuk kita semuanya. Itulah kelakuan idola kesayangan yang selalu gesrek, yang selalu mesra, kiut, romantis, selalu diperlihatkan, disuguhkan untuk kita semuanya, Masya Allah semoga idola kita selalu sehat dan selalu bahagia, Amin kemudian juga bersahabat ya kita lihat, ini ada Cidukan nih di lokasi langsung, Jati bersahabat ya tempat dimana idola kesayangan kita akan live nanti jam 2 siang hari ini ramai banget tuh penonton dan pengunjung serta peserta lomba bersahabat ya, antusias warga memang luar biasa, apalagi ada artis yang akan tampil siang hari ini, jangan lupa juga bersahabat ya, dicatat jam 2 siang akan mulai start, idola kesayangan kita live di channel youtube Lesnar Entertainment info ini kita dapatkan juga dari akun takdir cinta 2324 bersahabat ya, kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan walaupun yang di port belum kelihatan, tapi acaranya meriah dengan kehadiran orang sekitar Masya Allah, White untuk sesi petang Indonesia Merdeka ke-77 Merdeka Malaysia Counting day katanya itu Masya Allah banget ya Ini fans dari Malaysia, dasar lovers Malaysia pun ikut untuk meriahkan Hood Merdeka Republik Indonesia yang ke-77 tahun Bangga, punya idola yang sangat luar biasa Mudah-mudahan Leslar selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya Selanjutnya disimak juga bersahabat diunggah Bang Adi Sky 15 menit yang lalu ini menginfokan Bahwa di channel YouTube-nya sudah di-up vlog terbaru Kolaborasi main badminton bareng Papa Bilar dan Bunda Lesti ini seru banget di bersahabat Yang belum menyaksikan, yang belum nonton langsung aja cus ke channel YouTube-nya Bang Adi ya Karena sudah di-up vlog terbaru Dimana saat Bang Adi Sky melawan Papa Bilar dan Bunda Lesti ini seru banget Main badminton karena Buddha Lesti sudah ditunjuk sebagai ketua umum, persahabat ya Ketua umum Toba Boys Badminton Club Kita doakan mudah-mudahan nilai kita selalu memberikan kejutan dan pastinya bakal ada Kabar-kabar baik dan kabar-kabar gembira yang selalu kita dapatkan Apalagi siang hari ini, pastinya warga kondola menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru nih, persahabat ya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik dan kabar bahagia dari Lesthar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Win ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.